A'udhu billahi minas shaytanir rajim Nah, nah dosa so gini yang Enggak ada vonis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siapa melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir Makanya Rasulullah sengawasulullah Ampun gemen Pokoknya dosa wajib tupat Maksiat tuh jorok, maksiat itu jelek Sudah harus tupat, ya gitu saja Sampai jangan terus berlebihan menganggap kafir Mereka jangan anggap kafir terus aneh Halal darah Darah Paham tak didonok, Tragedi di Irak di Afghanistan itu tragedi ekstremis karena setiap orang mudah mengkafir. sunni, ngafir Rusia, Asia ngafir nopo? Jadi tragedi tragedi takfir itu ekstrem. Kita enggak nganalisis secara politiknya ya dibikin kelompok tertentu. Nah, ini yang masalah tradisi nopo, tak? takfir. Tradisi takfir itu dulu makan korban si Cina Ali Di Irak di Afghanistan makan perang bersau Takfir makanya ahli sunnah wal jamaah ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat memang resikonya ahli sunnah mana Mula -mula Islam Indonesia lewat India ulama India orang aura fanatik aurat jadi barnekaan juga masjid bariku yo sarian bareng Nggak sih cicil babi tapi gelera cicil <laughs> dan mulai disini ulama India yang menengah yang akhirnya niru ulama Indonesia pas akatan yang ngundang kia ibariku no konter dang <laughs> Nah, aku lagu apa itu, gue ngerti. Nanti konsernya, gue sebutin ya, tapi mungkin konser dan itu. Saya bilang dia jujur, ya, ngomongin ngonak, ngontiang ngontiang ngontiang. Dia ngontiang, dia ngontiang, dia ngontiang. Dia ngontiang, Orang mungkin sih ngangkat mau kok tindian si, utawi jalan ya orang. Tapi kalau ngilanya kejalan, presiden di ya ragel. Orang gaul lah cara nutiernya agak apa? gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu itu diam. Wali somo be makziatnya nontenya diam. Entah saya juga gak tahu sirinya ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu man diam. Meskipun ngaku itu ataful iman Memang mulai dulu tradisinya. Begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya neng owok kayak apa ya kita tidak tahu apa yang benar FPI, apa Alisunah, ya sama Ali, FPI juga Alisunah <laughs> karena Habib Rizieq itu ya Guria Rasul tapi kan kita adil, saya itu sering ditanya menurut jenang Habib Rizieq itu gimana? Habib Rizieq itu Guria Rasul, nah ibu itu pasti baik tapi saya juga bilang Pak Kurey ya orang alim juga Guria Rasul, dan cara pandang Pak Kurey ya kayak begitu, kan nggak mungkin Pak, eh Pak Sinten Kurey Pak, Habib Rizieq sampai ada yang ada yang kan ya mungkin kalau nasabah langit sampai bunyi <laughs> Enggak, kita kan, makanya saya itu ingin ya, yang ngaji saya, kalau anda itu tiba sama kakai, ya bandingannya kakai. Saya ini orang alim, tapi masih belajar. Saya baca ideologi FDI, saya juga baca buah punya Pak Sihab. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kali Jogo, meskipun saya juga baca karangannya Sunan Kiri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstremis, sampai ulama yang guna Karena saya orang alim. Orang alim harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean Mengidolakan Habib yang keras, karena itu Habib Mbak Presya, Bapak Tidak Habib, beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. tapi bilang tenang saja, wawancara like, Metro TV Sengawan cara ini ke loh, bintang bloater loh, Rimba. Sengawan ini ke <laughs> Bacara, <bahasa aku> <laughs> <laughs> <laughs> ini berupa kursi punggung alim sore. Di bawah aja ini ke ya tenang. Nanti bahasa aku merem-remem. Nanti ini kita gitu. Sengawan cari baju aja Ini ke bintang nomor ini gue udah biasa roh lo nak rohnya berkow ngalim peneliti, Nah sampean nek mati <nightmare> kan biji, udah mau doa roh tapi bijinya beto, jopi itu tuh, ngalim neng ngamati tuh, nelihi, nawang amam neng tulisan itu tetep beto, apa tuh jenengan orang tetep beto so ayo percaya, ayo awus yang akhirat, contohkan. Tes <tua> sebenarnya, <tua> cowok Ale mulai. Kue rakitapku selalu mutolah. <tua> <tua> <tua> <-mode> bergelar film. <tua> Pak Siap tuh biasa. Ya memang beliau gitu. Memang ya beliau punya sanat juga. Punya sanat juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sanat itu didukung fakta. Kiai yang sabar berdakwah tanpa menfonis, tah nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main. Bon. makanya kita punya khasernah dulu ada gusme ya banyak makanya ini guyonan saya dulu zaman Sarang itu begitu londekku wong ahli siya, maling yuk ahlima dalam tradisi ahli sunnah kita-kita menerokokkan kancanan wong nakal mari katut nah ini juga benar Yang jenis kancanan wong nakal itu rawan katut nah. tapi kita juga punya satu man dan satu metode barang mungkari udah jadwal ap, awali sudah jadwal ap, kudu juga kenal belum gandani. Nah kenalnya raglem biar carane? Gak <tuk> ada. Kan, kan. Jadi kita yang punya dua aturan, sing si tok kondandani berarti kudu juga kenal. Kena. Sing si tok aku dudung duit terkontami. Ya saya lagi yang macam awam, -awam dewe tokengilun. Berarti gue lo jenis gadanya pun jenis katut lah. <tuk> <tuk> <tuk> Nilo <Ngilun. tuk> sekarang <laughs> misalnya lonten lele warna ini sakit gus tinggal dani ini warna <laughs> ayu <laughs> warna <laughs> besar sakit foto <nih." laughs> <laughs> masalah gue gengoten aku isoh ngetui pejabat sebenarnya contohnya rt RW, panjen dalam tba cilik ngetui bupati Mikir deh, deh. kulo gak sering dikoncon, koncoan kulo gus sampai pejabat buat ngeteh kulo kulo tentang penting dimiliki ratau dolar gus rt red. Jangan kamu contoh kok petinggi, lah anak bupati teko botol air lagi taklem dari nanti, contoh ngetui pejabat sih contohnya rtb nabo, wah curang, artinya ya faham. Ini. jadi sudah begitu mulai dulu, makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi, mulai kiai yang anti begitu, sampai kiai yang mau ngandani begitu, ya sudah begitu. mulai dulu orang-orang sholat ya. Begitu kami melihat tentang kitab-kitab sufi luar biasa jadi ulama top tancanan pendeta nanti tawajud pasut jadi ada Abu Yazid itu nate padang pasir ketemu pendeta pendeta resi soleh nenek <tuh> ya Abu Yazid sama terkenal wali apa anda bisa membuktikan bahwa anda lebih baik ketimbang saya jadi <tuh> ya, Abu Yazid Ya. kamu minta apa Abu Yazid kami minta makanan yang enak. Ini pun pendetaan langsung nonton wapel orang macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Sekarang aku Yazid wayah ya Enggak, saya enggak minta apa-apa. loh, berarti kekalah gak apa, aku tunggu orang yang tidak ada nih ke orang. Ya malah menang aku. Ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Masih yang dipilih Allah. Jadi aku ya orang jalo, ya orang paham. Ya, Ini malah pendetaan masuk Islam. Subuh aku Kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. <ti> Kak, <tuk> <tuk> aktar malah aktar aja. saya memilih untuk tidak memilih, jadi karena Tuhan biar apa ya, Alumayurit, biar Tuhan tetap sebagai Nopo, Tuhan. Ini malah pendeta ini baca pendeta, pendeta bener, malah masuk Islam deh. Hebat kamu Abiyasid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan, jadi kamu pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Soalnya kesampaian meriah, waduh, kalau mati. <tuk> Awi aja tenang saja. Itu lama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan macam-macam. nah ini ngaji itu itu sekolah Lewat ini hadis, kayak di dawu Rasulullah, Rasulullah. Okay? Lewat sana temu tatin ilah Rasul. Nah, boy, jamaah mriki signatidu zona salah. Tamanku tuh yakin, aku yakin bahwa ini yang benar. Karena ini di dawu Rasulullah mewakili Allah Subhanahu. <tuh> Allah. Allah. Apalagi redakinya kalau Taala berarti sih disbut hadis disbut. <tuh> Jadi <tuh> gak ada. Madhab, katus Khawariz, sehingga orang-orang tahu lebih berarti wajah kafir. Kalau ngamale ngamali apa, orang-orang di tempat itu tidak ada. Orang-orang, itu akal-akalnya orang akal Khawariz. Nah, yang hey. mewakili Islam ingatkan ini, apa seneng banget. Nah, orang-orang tahu lagi, apa itu? Ngalah-ngalah, senangnya orang, sengkewane, sahabat galilang, terus ketemumen. Walang-salam, Khawariz. Bismillahirrahmanirrahim. <tik>